Happy birthday Juya. Kuenya Juya sudah jadi loh. Eh, tapi enggak usah. Iya, sayang mama, Juya eh, datang. Juya no, no. ulang tahun ketiga tahun buatan mama rotinya ya di situ. Siapa sengai rotinya? Tiga. Mama masih geroti nggih.